Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Apakah boleh mengerjakan salat witir tiga rakaat sekaligus dengan sekali salam? Tidak mengapa mengerjakan salat witir tiga rakaat sekaligus dengan sekali salam, tanpa duduk tahiyat awal dan salamnya di rakaat terakhir. Akan tetapi yang lebih afdal, lebih utama, dan lebih baik adalah mengerjakan salat witir dengan dua rakaat terlebih dahulu secara terpisah kemudian salam, lalu ditambah satu rakaat lagi sehingga berjumlah tiga rakaat. Inilah yang lebih afdal. Akan tetapi jika seseorang mengerjakan salat witir tiga rakaat sekaligus dengan sekali tahiyat, maka itu juga diperbolehkan, semoga bermanfaat.